Oke, siap, Nang. Bersambung, Nukamari, kan, Pak. Iji, Nukamari. Akhirnya, Pak, dua tentang awi, kan? Yalah. Terakhir, Nukamari. Jadi, Kuma Hatta. Muka aja, Muka aja. Dari pada kakak-kakak ng kayot, obrol, gitu. Maksudnya, nge-muka, gen, supaya kebuka. Pecok Pak. Bari komendian, Pak. Jadi, akhirnya kira contoh, nanya. Dia tidak butuh keluar risaknya, nanya. Siap. Kemana tuh, saya tidak mana, apa Oh, air jam-jam air jam-jam mohon tak eh mas sajadah sajadah Kenapa? kor mah rata-rata ginep rupa 80% balik di Arab rata-rata oleh orang yang ada tanya yang bisa jangan lupa kan oh, ada kena perkara weh oh weh, oleh Arab ya rata-rata oleh Arab padahal tersimul oh, simul simul jadi lah penuhnya setiap Arab murah di Kepayapu ada rata-rata kanu maksudnya nama di negeri lagu nanti Pikiran, teh guru bersih, bersih oh, suci di rumah ya, gitu. suci, bersih. Gitu, ya. jadi, jadi akal pikiran, tengis program dinasilah, sirat terlalu ya, tanya kepada kita cinta, kawasan di jalanan, bisa diratapkan, bisa ngobrolin, kan, kayak nanti nemu tadi, oleh <tuh> nah, kepada <tuh> dua sorban, mata sorban kau mata sorban, nah, sorban yang lain dibalikkan, tapi sorban tetap itu kau bertanya nawan cerdas sorban, anu dinamakan dengan ayat dua perkara rusak dinamakan, ayah, perkara, dinamakan ayah, oh mak eh jamaran eh singkatan eh ayat dua, ayat nah. sorban yang lain kau dibalikkan dinamboh, cuma dibalikkan dinamboh mengkondisi karangan, artinya dua ayatina sorban itu sorangan dinamakan dengan ayat dua singkatnya karangan Anu nyarek ke Monita, anu menolong ke Nusa, ke sifat tahun, sifat tahun, sifat tahun, sifat tahun, sifat tahun, sifat tahun, sifat tahun, sifat tahun, sifat tahun, Hmm. siangku pikir <tuk> saya bisa-bisa orang Saya bisa kemampuan orang misteri di dinding, di bilang jadi ketika saya perikulannya, perwira jualannya saya sih bisa pikir-pikir, bisa mungkin aku, nomor, tiru, iya, opa, opa, opa, opa, opa, opa, Air jam -jam. tiap jam tiap waktu tiap menit tiap detik asi anak itu jadi kok nek roan ali je tinak jam jam anak nak mau cai jam bang nah, ya, oh. tadi... <Gitulian> apa hete apa, ,apa. keusi anak tetek utas PT nu tadi heeh bertanya untuk nah, karena bertanya karena anak ara bisa cair gitu bisa ya, cair. Oleh -oleh. bisa diterapkan dina praktek sampoé Kak pasti jalan nanti ya, tenun kawasan kita, kawasanya, kawasanya jalan nanti, ya. Maka lima, saja dah, saja dah, saja laku mata saja. Taeta anu opate kami anak-anak sejak ibadah. Oh, teri laku itu dipakai, te. maksudnya sejak ibadah. Saja dah, punya. Jadi, silaku bersih pikiran, baik. Oh, Sampai di depannya, sampai di depannya, sampai di depannya, dan di depannya, sampai di depannya, sampai di depannya, sampai di depannya, sampai di sama poé gitu. anu tadi eta anu genep esat, <laughs> tanya, tanya, ma, tanya, kor, jadi kop kop oleh-oleh <laughs> <laughs> <jina, laughs> ya, jadi segala perkara laku dimaksud kawasan di jalanan ongkos um, ke Arab mah bakal ma, anu kawasan di jalanan ngajak kawitan jemukan kari mah bisa, bisa ya. tapi beraktekan oleh oleh anu balik ke di Arab, Dina nasako kuenak orang ablu minanas, yang perilaku orang sesuai dengan oleh, oleh anu tadi mungkin ngomong-ngomong ya, duren kumaha ya? Nah gitu, nah. Duren ya tadi si Amang tah? Hari apa hari Jelmaan? Makia ya, Nah alam kerennya naik naik mengkaji, aneh. Ya, Jelma anu lupa radikal dari tapi di jalanan ada barangannya di alam halaman aduh oh ya sifat kan tapi tapi di jalanan halus halus cakret tapi di dong dong bikin di analisa Nah, Umatnya tidak tapi orang mah, orang oh, Jadi orang Sunda mah karena Sama -sama? <tipuk> orang barat, -barat. <tipuk> orang barat, -barat. <tipuk> orang barat Sunda, begitu datang. Karena jangan-jangan gue jawab gue istimewa, gue mau apa? mau ngomongin gue besok kita gini. gede. Dia memang gede, anjing orang, itu kan tidak butuh alam kita jadi berdua oleh oleh PA, ayah keterangan, kepangin, tapi jadi anak diurang, ade, pulang pulang, dijaga program kurang ade, ada, Ngek <SILENGAL _NASEL> tiap jam tengah tadi. Ayang teratur mm ya. cair. Oh, <coughs> tadi bisa dari kayaknya sasarnya lah, sarung yang muning kada <tina> kuasa kuda lebaran jadi jadi internasinya mana yang goreng gitu nasi gorengnya menang goreng tadi beuteuh goreng teh bejara goreng teh gitu atau kemargi ya, tewak tos-tewes Ayo orang Jadi, hamburger, dina Gitu, tadirong Jadi, dina Abis Tah, gitu, ya Iya, salam baktos, saya kamu, saya mudah-mudahan sing serehat, sing dikarampilkan rejekinya, srayana, sing panjang Yosua srayana, pokok kan nama, Amin. Amin. utami nama, ion krasi 89, sembilan, bantosan di subscribe, sarang loncengnya diaktifkan, sarang, yuk, apa ada demit, pada nyambung ayo nak ngonten ayo nak, pada syuting ayo Iya, mohon gitu. Hai, Kangnya Marangka kesana enak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.